Kapan mulainya akhi? Oh pakai itu, ini pakai juga, nggak usah. Oh begitu. Oh, ada dua? Belum mulai kan? Kita <coughs> ada apa-apa, jadi ada jawabannya. Langsung <coughs> sudah mulai masya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah ya, pembahasan yang sangat agung, sangat besar, kedudukannya, ganjarannya, ya, kemuliaannya di dunia dan di akhirat. Pembahasan yang berkaitan seputar pahala-pahala. <tuh> yang akan diperoleh dari sebuah pernikahan. Sebuah keluarga di dalam Islam yang teramat mulia ini. Nah. Maka diantara para ulama yang menyusun akan faedah-faedah atau buah yang sangat mulia yang diakibatkan atau disebabkan oleh sebuah pernikahan Islamiyah di dalam agama kita yang suci ini. Ya. Maka di antara ya, faedah, ya, keutamaan di dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga, rumah tangga Islamiyah, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Ya, yang pertama ya, adalah pernikahan ya adalah sunnah para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah ar-roat ayat 38 ya kata Allah taaka wa ta'ala wa kata Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau Wahai Muhammad ya dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan maka Subhanallah pernikahan adalah sunnah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah suatu ibadah. Suatu ya, bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Nah, maka dari ayat tadi kita bisa mengambil suatu hukum bahwasanya Diantara sebab pernikahan akan melahirkan ya anak keturunan anak keturunan ya maka sekali lagi ya pernikahan ya adalah sunnah para nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam sebuah hadis yang sahih kata nabi sallallahu alaihi wasallam Barang an sunnati Barangsiapa yang tidak suka, benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian dari saya kata Nabi Shallallahu Alaihi Ini ya di antara keutamaan pernikahan. Ayat Mas itu tadi juga, jamaah sekalian yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan melahirkan untuk kita anak keturunan. Dalam sebuah hadis. Ya, Nabi SAW bersabda. Iza ya, mata ibnu adama inqorta amalhu illa min thalath. Surakatin jariah. A'ilmin yang tafa'ubihi awalin salih ya du'ulah. Kata Nabi SAW, apabila anak Adam itu telah meninggal, maka akan terputus amalannya. Dia tidak bisa lagi beramal, karena sudah meninggal. Rohnya telah keluar dari jasadnya. Sehingga daya dan upahnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Sudah tidak ada lagi. Maka kata Nabi, ketika anak Adam itu telah meninggal, maka akan terputus amalannya. Illa min thalaf, kecuali dari tiga perkara. Subhanallah. Jadi, dengan sebab tiga perkara ini, seseorang masih teranggap terus-menerus beramal. Seolah-olah terus-menerus beramal. Maka di antara tiga per perkara ini, kata Nabi S.A.W, sodakatin jariah. Sedekah jariah. Buah sedekah. Dengan sebab sedekah tersebut, melahirkan pahala yang begitu banyak dan terus-menerus mengalir. Dengan sebab sedekah tersebut. Yang mana seapabila seseorang ya, dengan sedekahnya yang mengalir pahala jariah tersebut, kemudian dia meninggal, maka pahalanya terus-menerus masih mengalir untuk ya, yang bersedekah. Kemudian, yang kedua diantara perkara yang ya, sebab seseorang itu terus-menerus mengalir pahalanya. Ya, yakni, ilmun yang taufaub sebuah ilmu yang bermanfaat dengannya Jadi kapan seseorang telah meninggal pun dia memiliki jasa di dalam menyampaikan ilmu menyebarkan ilmu ya. maka subhanallah walaupun dia meninggal pahala tetap akan mengalir untuk dia bahkan terkadang bisa berlipat ganda disebabkan Orang yang mendapatkan ilmu dari dia. Orang yang mendapatkan ilmu juga dengan sebab dia. Bisa jadi menyampaikan ilmu tersebut juga kepada yang lainnya. Terus menerus sampai berakar-akar. Sehingga subhanallah. Pahalanya. Ya, berlipat ganda. Ya, disebabkan ilmu yang bermanfaat itu tadi. Dan yang ketiga. Yang merupakan inti dari pembahasan kita. Yang merupakan. Buah dari sebuah keluarga islami yang, ya, buah dari sebuah pernikahan, adalah wale ya diulah anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang beristighfar untuknya memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang kita ketahui bersama, bahwasanya. Di akhirat kelak ada orang tua yang kaget, takjub dengan kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk dia. Sangking kagetnya dia pun ya, ya, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa engkau ya, tempatkan saya pada kedudukan yang mulia ini? Dia tidak menyangka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia suatu kemuliaan derajat yang tinggi di di surga dia tidak menyangka kemudian Allah Ta'ala pun menjawab ya, menjawab akan kebingungan dia dengan jawaban ini disebabkan istighfar anakmu ya di dunia untukmu ini keutamaan anak soleh yang mendoakan orang-orang tua mereka ya yang telah mening meninggal ini diantara hikmah dari pernikahan. Nah, kemudian diantara hikmah pernikahan yang lainnya yang diterangkan oleh para ulama. Ya, pernikahan adalah sebab asyakan warahatu anafsiyah. Pernikahan itu adalah sebab sebuah jiwa itu tenang sembuah jiwa akan mendapat yang ramai, yang namanya cinta, ya. yang nama, eh, akan mendapatkan yang namanya kasih, rahmat. Dan Subhanallah itu terjadi disebabkan pernikahan antara dua insan yang akan saling mencinta di dalam pernikahan tersebut. Maka Subhanallah. Ya. Dengan cinta tersebut, keduanya akan mendapatkan ketenangan. Ini, subhanallah, adalah perkara yang dituntut untuk setiap insan, dari setiap insan. Untuk bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, jiwa di dalam hidupnya. Maka, subhanallah, di antara hikmah pernikahan keluarga Islam ini, itu bisa didapat dengan keluarga Islam atau sebuah pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ya. Allah tabaraka taala berfirman wa min ayatihi ann khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wajala bainakum mawaddata wa rahmatan inna fi dzalika ya. kata Allah Subhanahu wa taala dan di antara ayat-ayatnya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian istri-istri Litas kuno ilaiha, agar kalian itu tenang, tentram padanya. Dan menjadikan di antara kalian mawad datang warahmat. Cinta dan rahmat. Cinta dan kasih. Inna Sungguh pada hal tersebut, pada perkara tersebut, ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, para ahli ilmi bahwasanya ya, wa min ayati an khalaqa lakum azwaja ya. Nah. Dan diantara di antara tandanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian dari diri diri kalian istri-istri. Ya. Yakni dari ya, jenis kalian Nah, keturunan Adam. Ya, yang mana Allah ta'ala telah menciptakan hawa. Itu dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam ya, Yang paling bengkok. Yang paling atas. Ya. Kemudian. Litas kunu ilaiha. Wa ja Agar kalian itu tenang padanya. Dan menjadikan antara kalian. Menjadikan antara kalian. Cinta dan rahmat. Ya, cinta dan rahmat. Yakni ya, cinta yang dengannya kalian saling menyayangi dan mengasihi. Ya. Ya. Maka keduanya akan saling mencinta. Akan saling merahmati. Wa Yang mana kata para ahli ilmi. Kata para ulama, yang keduanya, itu sebelumnya itu tidak memiliki cinta kasih asalnya. Ya tidak? Bahkan terkadang tidak kenal. Ya. Ya. Maka disinilah. Maka itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna <tuh> ya. fi dhalika ya. la Ya ini, fi alamatillahi fi Ya. Ya Kata Allah sungguh yang pada perkara tersebut ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kenapa? Ya. Karena asalnya subhanallah ya, kedua dari insan yang saling mencinta disebabkan pernikahan Islamia tersebut, asalnya dulu tidak saling mencintai. Ya. Tapi subhanallah dengan pernikahan ya, keduanya saling mencintai. Bahkan cinta dari keduanya itu sangat kuat. Ya, sangat erat. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, bahwasannya tidak ada yang mengalahkan, makna hadisnya tidak ada yang mengalahkan cinta antara cinta yang begitu kuat antara dua pasangan suami-istri. Itu saking dahsyatnya cinta antara suami-istri. antara Ya, pasangan suami istri dalam agama yang mulia maka, maka itu kata Allah inna fidhalika la'ayatilikomiyatafakar sungguh pada perkara tersebut terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir bayangkan ya sangat kuatnya, hebatnya cinta yang terjadi suami, suami istri dan dia adalah ibadah Hebatnya lagi dia adalah ibadah. Kata Nabi SAW, ya. Kata Nabi SAW, Barang siapa yang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Bayangkan agamanya. Berarti dia adalah ibadah. Maka setiap orang yang menikah, setelah akad nikah, maka dia telah melakukan suatu ibadah terus-menerus sepanjang hidup dia, sepanjang umur pernikahannya, tidurnya, istirahatnya, ya. Ya. semua amal ibadahnya di dalam sebuah pernikahannya itu teranggap ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berfi berfikiran. 6. Kemudian masih seputar pembahasan kita ikhwani maka diantara nikmat Allah Subhanahu taala di dalam pernikahan ini di dalam sebuah keluarga Islami yakni Allah menjadikan istri kita itu sebagai apa? Sebagai penenang jiwa kita. Begitupun sebaliknya. Ketenangan didapatkan oleh kedua insan ini disebabkan apa? Pernikahan. Kata Allah subhanahu wa taala surah Al-Araf ayat 189. Kata Allah, huwailadi wa Kata Allah subhanahu wa taala, dialah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, kemudian menjadikan darinya Istrinya agar ia tenang kepadanya. Nah, sekali lagi, ya. ketenangan jiwa yang semua insan ingin dapatkan, cita-citakan itu bisa terwujud dengan sebab pernikahan pernikahan dengan sebab keluarga Islami. Nah. Kemudian jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Taala. ya di antara keutamaan dari sebuah pernikahan ini Allah subhanahu wa taala ya menjadikan ya antara dua pasangan dari suami istri ini itu sebagai siter. ya sebagai ya, penghalang hijab penolak penjaga antara laki-laki dan perempuan antara laki-laki dan perempuan. Jadi sebab pernikahan akan menjaga seorang laki-laki dari fitnah wanita. Begitupun wanita dengan menikah dia akan terjaga dari fitnah sebabkan ya laki-laki. Ya. ya Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 187 kata Allah Taala wa Taala libasul lakum wa antum libasul lahun jadi hunna jadi para wanita tersebut adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Jadi menjadi sebab penjagaan ya. Nah, pelindung ya dari fitnah ya sebabkan laki-laki dan perempu, perempuan perempuan. Nah. <tuh> Kemudian di antara keagungan pahala dari sebuah keluarga Islami ya tentunya dia adalah sebuah ibadah kepada Allah SWT. ya sebuah jalan untuk mengumpulkan berbagai macam kebaikan mengumpulkan berbagai macam kebaikan nah, di dalamnya ada sebuah sedekah, ya di dalamnya ada ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. ya di dalamnya ada bentuk ya menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi sebagai suri teladan di dalam ya, kehidupan seorang Muslim, ya. Nah, maka seorang Muslim, ya. Apabila mendatangi syahwatnya. Ya, dengan sesuai dengan. Tuntunan Nabi SAW. Maka baginya pahala. Maka ini diantara. Kebaikan-kebaikan di dalam agama kita. Ya. Maka apabila seseorang. Ya. ya menjadikan syahwatnya. Ya. Sesuai dengan. Tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan mendapatkan pahala, ya. bahkan menjadi sebuah sedekah untuknya, ya. dan akan menjadi tambahan di dalam timbangan-timbangan eh, kebaikan untuknya. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kata Nabi Wa fi dan di dalam dan pada kemaluan kalian itu ada sedekahnya. Bayangkan di dalam kemaluan kita ada sedekahnya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi telah bersabda seperti itu bahwasanya fibulii ahadikum sodakah di dalam kemaluan kalian itu ada sedekah? Kata para sahabat ya Rasulullah. Oraitum. Nah mereka berkata ya Rasulullah ayatii ahaduna syahwatahu payakunallah fihya ajrun. Ya. Wahai Rasulullah apakah Seseorang dari kami itu mendatangi syahwatnya. Maka apakah baginya ada pahala? Sahabat heran. Seseorang memuaskan syahwatnya. Melampiaskan syahwatnya. Maksudnya syahwat kemaluannya. Apakah baginya sebuah sedekah? Apakah baginya ada pahala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wad'aha fi haramin akana alaihi fiha mizrun? Fakadzalika idza wad'aha fil halali kana lahu ajrun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakah kamu melihat, seandainya dia meletakkannya pada yang haram, maka baginya dosa." Maka begitu pula apabila ia meletakkan pada perkara yang halal maka baginya paha, pahala. Subhanallah. Ini, ya, atau disebut dalam e, agama kita dengan jima. Melakukan hubungan biologis antara suami dan istri itu bernikah, bernilai sedekah, yang membuahkan pahala di dalam agama kita yang mulia ini. Nah, kemudian, <tuh> ya, di antara, Kenikmatan di kenikmatan di dalam sebuah keluarga Islamiah, yaitu itu amuka, zaujataka, wawaladaka, saudapoton. Yaitu pemberian makan darimu untuk istrimu dan anak-anakmu itu dianggap sebuah sedekah, dianggap sebuah sedekah. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Nabi saw. Ya, yang disohkan oleh Syekh Albani bani taala, di dalam silsilah hadis Sahih yang diriwatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi saw, ma'atu amta nafsaka, bahwa sadaqatun. Wa ma'atu amta waledaka, wa zaujatka, wa khadimaka, bahwa sadaqatun. Kata Nabi saw, ya, apa yang engkau beri makan untuk dirimu. Maka dia adalah sebuah sedekah. Dan apa yang telah engkau beri makan kepada anakmu, istrimu, bahkan pelayanmu. Atau bahasa kita sekarang, pembantumu. Maka dia adalah sedekah. Masya Allah. Sedekah. 6. Nah. Maka ini, wa filah, barakallahu fi di kum diantara kebaikan-kebaikan Islam dan keutamaan-keutamaan di dalam sebuah pernikahan. Nah. Dan ketahuilah bahasanya kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahuwataala dan Rasulnya sebutkan di dalam ibadah pernikahan ini itu memerlukan yang namanya niat. Nah niat yang mana engkau meniatkan ya di dalam ya, ibadah yang sangat agung ini ya, di dalam sedekahmu untuk keluargamu ya nah niat ya, mengharapkan wajah Allah subhanahu wataala ya, ya yang mana engkau niatkan dari perkara yang halal ya dari makanan minuman ya pakaian tempat tinggal ya. yang mana engkau niatkan dalam rangka mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala ya niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya karena Nabi Shallallahu Wasallam bersabda innaakmalu bin niat sungguh Amalan itu itu tergantung dari niatnya. Jadi, kalau kita melakukan suatu amal ibadah, kita tidak tidak niatkan sebagai ibadah. Jadi, amalan tersebut hanya teranggap suatu adat kebiasaan yang tidak memiliki sebuah pahala sedikit pun ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku harus hadirnya niat. Kesannya pernikahan kita mencari nafkahnya kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa dalam rangka melaksanakan perintah Allah ya mencari ridho Allah dan menjauhi larangan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kemudian ayat Wahyullahi di diantara buah atau keutamaan dari sebuah Pernikahan sebuah keluarga di dalam Islam ini, ya, enam, pernikahan itu sebab, ya, sebab banyaknya umat, tapi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam, ya, ya, sebagaimana ya, sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, seraya Nabi memerintahkan kita dalam hadis ini, ya, kata Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tzowad, tazawwaj, t-tzowaju al-warduda wal-waludah. Yeah. Faini mukasyurum bikum manil anbiya yom al kiamah. Karena Bismillah Allah Subhanahu Wa Taala oleh kalian al-warduda wal-walud. Yeah. Wanita-wanita yang penyayang lagi banyak melahirkan. Ini yang perintahkan kita cari pasangan hidup kita, istri kita yang penyayang lagi banyak melahirkan Kenapa kata nabi ini in karena sungguh saya ini itu muka siumbikumula kiamat itu berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan para nabi yang lain di hari kiamat ya. jadi semakin banyak kaum muslimin itu semakin bagus ya maka sekali lagi membatasi kelahiran istri kalau dia mampu itu perkara yang tercelah kalau mampu kenapa karena perintah Nabi menyuruh kita untuk apa memper istri, seorang istri yang penyayang lagi subur banyak anaknya ini juga menunjukkan apa kalau orang yang membatasi kelahiran anaknya sementara istrinya mampu ini buah dari kurangnya rendahnya tawakal dia kepada kepada Allah Subhanahu wa taala sementara semua ya makhluk yang bernyawa di permukaan bumi ini pasti sudah ada rezekinya sudah karena rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala nah Kemudian, di sini beliau penulis, ya, di dalam risalah ya, ini, ya, beliau menunjukkan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Isra ayat, 6. kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ja dan ya, kami telah menjadikan kalian akthar sebuah golongan yang banyak dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah al-a'raf ayat 86 kata Allah Subhanahu wa taala ya fadhkuru ya. id kuntum qalilan fak fakaththar fakaththarukum ya kata Allah Subhanahu wa taala wadhkuru dan ingatlah id kuntum qalila ketika kalian sedikit ya maka sorokum maka Allah subhanahu wa taala pun memperbanyak kalian. Ini suatu keutamaan banyaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyaknya ya, kaum muslimin banyaknya ikhwanin ya, ahlus sunnah wal jamaah. itu suatu nikmat dari Allah, ya. Ya, suatu anugerah dari Allah subhanahu wa taala. Kembalian if maka diantara buah ya, keutamaan dari sebuah keluarga Islami yakni Allah subhanahu Wa ta'ala akan mengandunggerahkan mereka ya diatur rizk. Luasnya luasnyareki luasnya risk Riki ya ya Allah subhanahu wa taala berfirman Wa min daabbatin fil ardi illa 'alamallahu rizqaha. Dan tidaklah ya sesuatu di permukaan bumi ini kecuali terhadap Allah Subhanahu wa taala Maka ya semua makhluk di kehidupan dunia ini itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ta rezekinya. Ya, juga kata Allah Subhanahu wa taala surah al ayat 151, kata Allah Tabaraka wa taala, "Wa la taqtul min imlaq. Nahnu narzukukum wa iyahum Ya. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian ya, min imlaq karena ya takut ya yang namanya kekurangan. "Nahnu narzukukum wa iyyahum." Kamilah yang memberi rezeki kalian dan dan mereka. Ini menunjukkan apa? rezekinya sudah ada. Bahkan di sini kata para ulama, di antara sebab luasnya rezeki seseorang ketika dia memiliki istri dan a ah, dan anak. Ya. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya belum menikah, tidak memiliki harta. Tidak memiliki rumah. Tidak memiliki kendaraan. Tidak memiliki usaha. Tidak memiliki kebun. Tapi setelah menikah, subhanallah, Allah luaskan rezekinya kalau berikan dia rumah, pekerjaan, kendaraan, bahkan anak-anak sebagai penyojok hati-hati mereka. Subhanallah. Maka di antara sebab luasnya rezeki ya adalah menikah. Ini juga yang diwasiatkan oleh para ulama. Kalau ada seseorang ingin dilapangkan rezekinya, maka hendaknya menikah. Nah. <tuh> Kemudian Ya Hwanifilan, mungkin ini yang terakhir. Ya, bahwasanya di asbab atau diantara antara faedah keutamaan dari sebuah keluarga Islami, ya, ya terjaganya seseorang dari, jatuh dari perkara-perkara yang Allah SWT haramkan. Terjaganya seseorang terjatuh di dalam zina, ya. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lil Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. furujahum dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. maka itu lebih suci untuk mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tahu terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka subhanallah ya. 6 Ini adalah apa? perintah dari Allah agar kita itu menundukkan pandangan untuk tidak terjatuh dalam zina, menjaga kemaluan kita. Maka subhanallah di antara keutamaan menikah itu bisa menjaga kemaluan kita, menjaga dari diri kita untuk tidak terjatuh di dalam zina. Ya, maka itu kata Nabi saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh enam imam bukhari dan imam muslim dari sahabat Abdullah bin Masud radhiyallahu taala anhu kata Nabi saw, kata Nabi SAW ya masyaroh ma syabab, man tak tau baa faliya tazwad, wman lam yasati falehi bis saum fainna lahu wija. Kata Nabi saw, wahai sekalian para pemuda, ya. Barang siapa yang telah mampu di antara kalian albaa ah, maka hendaknya dia menikah kata para ulama albaa ah di sini seseorang lelaki ketika telah mampu ya menafkahi seorang wanita menafkahi istrinya lahir dan batinnya maka kata nabi fal falyatazawwaj maka hendaknya dia menikah wa man lam yastati falihi bisoum fa innalhu bijaa maka barangsiapa yang tidak mampu albaa ah itu tadi, maka hendaknya dia berpuasa karena baginya puasa tersebut adalah sebuah perisai, sebuah ta tameng dari hawa nafsunya itu tadi. Nah, nah, <tell> ya ini juga dalam firman Allah subhanahu wa taala, la taqrobu zina, innahu kana fahisha ta wahai atau kata Allah subhanahu wa ta'ala janganlah kalian dekati zina karena sungguh zina itu adalah fahisyah sebuah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh dan subhanallah menikah bisa menjaga kita dari terjatuh dalam dosa besar ini wallahu ta'ala alam nah mungkin ya sampai sini ya yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila benar, maka datang dari Allah. Dan apabila ada khilafan, kekeliruan itu datang dari diri-diri kami, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Wahiru da'wan anilhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubi Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.